Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada. diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru sebutan Lesti Kejora dan Rizky hilang. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik. Terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Leslor tentunya Baiklah para sahabat Leslor Dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore Kalian saat ini Membinakan memberikan informasi terbaru cedukan vitamin terbaru dari dola kita Ke kabar pertama Persahabat, ya ada ujian spesial Bahagia terbaru dari Ayah Kejora Yang mengungas sebuah postingan foto Kebersamaan dengan Menantu idaman Kakak Bilar dan dia dikelasi kejuaraan yang sedang duduk dan kita lihat juga di situ mereka sedang asik memberi makan kucing persahabat ya wow masya banget luar biasa keindahan yang hakiki yang kita rasakan yang kita lihat dari keluarga idola kita ini mudah-mudahan selalu sehat selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan amin ya robbal alamin. Ada kalimat caption yang dituliskan dalam postingan tersebut. Ayah kejuara mengatakan, "Alhamdulillah, ketemu sahabat-sahabatku di sini. Love, love, masya Allah, luar biasa ya!" Dan kita lihat juga banyak sekali komentar dan tanggapan yang diberikan. Dari Om Kevin Firmasyah mengatakan dalam kolom komentar Jodohin sama Vijay ayah kejorah Hahaha <laughs> katanya tuh <laughs> Kucing di Turki disuruh dijodohin sama kucing yang ada di rumah ayah kejorah do cute banget dia ya. Dan kita lihat juga Ada komentar lain diberikan dari akun Instagram lesti Dilar underscore video Halo belakang, lirik dikit dong katanya tanya Duh. <laughs> Fokus sama di Dalas Keju yang fokus Dengan HPnya bersahabat ya Tetapi kita bahagia banget Alhamdulillah, tentunya di hari kelima Ini banyak sekali vitamin Banyak sekali kebahagiaan yang diseguhkan Yang diberikan Langsung dari Lesti dan Rizky Bilar Alhamdulillah persahabat ya, mudah-mudahan selalu sehat keluarga besar dari Leslie dan Bilar. Tetap kita dukung yang terbaik untuk idola kita. Dan selanjutnya ada unggahan terbaru dari igasnya Kakak Bilar yang mengunggah sebuah postingan video nih. Wow, masya Allah memakai kacamata dengan nuansa yang sangat luar biasa seperti opak oh, pria banget nih Kakak Bilar, persahabat ya pasti memalese lar bikin iri, bikin gemes, bikin baper pastinya persahabatnya <laughs> luar biasa dan sekelas info dari kakak pilar bahwa saat ini kakak pilar berada di pangguk kali ya nih info langsung dari kakak pilar dengerin ini sekarang lagi di pangguk kali ini koron katanya sebagai tempat pemanjian rata berpatra persahabatnya sekelas info dari kakak pilar yang mana tepatnya lokasi saat ini berada tentu di pemukale wars sahabat ya Masya Allah indah pemandangan seindah tentunya Leslar selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semua dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggah nih guys terbaru dari kakak bilar kembali bersahabat ya ada sebuah uh, pesan bersahabat dari para fans kita lihat bersahabat ya yang mana mengirimkan sebuah foto kucing dan kita lihat di situ ada sebuah kalimat Kak Bi disana kucing jalanan gemuk-gemuk ya Kayak perut Kak Bilar katanya tuh Giot banget nih pesannya Dan kita lihat kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut Oleh Kakak Bilar Pak sahabat ya halus sih ini Namun menusuk katanya tuh Masya Allah Giot banget yang selalu saja Ada kelakuan yang membuat kita ketawa bahagia Mudah-mudahan selalu bahagia juga Untuk Leslie dan Rizky Bilar dan selanjutnya para sahabat ada info juga yang kita dapatkan dari akun rajatravel.id Para jadi di IGS pribadi Raja Travel satu jam yang lalu di persahabat ya Aminnya um, menginfokan bahwa tentu Leslar tim dan keluarga besar ini lagi shooting Cael Para sahabatnya cinta abadi Leslar perhatikan info langsung dari Raja Travel kita bukannya peligas, tapi stok foto dan video Raja Travel banyak. Cukup. kita sekarang sedang syuting untuk channel Biro Prasarana ya Tentunya stok video dan foto banyak banget di akun Raja Travel, tetapi. Ini tentu persahabat ya Ingin syuting dulu Setelah syuting pastinya kita akan disuguhkan Vitamin bahagia langsung dari dalam kita Yuk doku Tetap kompak dan selalu men-support Lestin dan Jalan Tetap setelah itu channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya Ini informasi di sore hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Meminucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh